Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi himpunan untuk sub materi operasi himpunan Bersama saya Ibu Asri Fatun Agustini Ada operasi himpunan yang pertama yaitu irisan atau intersection Nah irisan himpunan A dan B adalah Himpunan yang anggotanya merupakan anggota A sekaligus anggota B Ditulis A iris B sama dengan X di mana X anggota himpunan A dan X anggota himpunan B Contoh, himpunan P memiliki anggota 3, 5, 7, 9, dan 11 Himpunan Q memiliki anggota 5, 7, 11, 13, 17, 19 Tentukan apakah P iriski Nah, alternatif penyelesaiannya diketahui himpunan P dan himpunan Q. Kemudian yang ditanya apakah P iris Q? Jawabannya ya. Kenapa? Karena ada anggota himpunan yang sama antara P dan Q. Nah, maka P dan Q saling beririsan. P iris Ki sama dengan uh, {5, 7, dan 11}. Perhatikan pada diagram Venn ini ya. Diketahui, irisannya adalah 5, 7, dan 11. Selanjutnya, contoh yang kedua. Himpunan A memiliki anggota 0, 1, 2, dan 3. Himpunan B memiliki anggota 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tentukan apakah A beririsan dengan B. Untuk alternatif penyelesaiannya, tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Kemudian yang ditanya juga apa, yaitu apakah A irisan beririsan dengan B? Nah, karena tidak ada anggota himpunan yang sama antara A dan B, maka A dan B saling lepas. Maka A iris B sama dengan himpunan kosong. Perhatikan diagram Venn di bawah. Di sini tidak ada anggota yang saling beririsan, sehingga untuk A iris B sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya, operasi himpunan yang kedua adalah gabungan atau union. Gabungan dari A dan B adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat pada A atau B. Secara matematis ditulis, A gabungan B sama dengan Uh, memiliki anggota X di mana? X, anggota himpunan A, atau X, anggota himpunan B. Contoh, himpunan A memiliki anggota. Diketahui, himpunan A memiliki anggota 1, 3, 5, dan 7. Kemudian, himpunan B, 5, 7, 9, 11, dan 13. Yang ditanyakan, A gabungan B. Kita lihat, himpunan A dan B. Himpunan B. Kita gabung, kita urutkan dari angka yang paling kecil. 1, kemudian 3, 5, 7, kemudian 9, kemudian 11, kemudian 13. Kita tuliskan dalam kurung kurawal seperti ini. Sudah jelas ya untuk uh, A gabungan B. Sekarang ke operasi yang ketiga, yaitu komplement. Nah, jika S adalah himpunan semesta, dan A adalah suatu himpunan. Komplemen himpunan A adalah semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Dinotasikan A ada petik atasnya gini atau A pangkat C. Dinotasikan A komplemen itu seperti ini. Dinyatakan dengan A komplemen memiliki anggota X. di mana X merupakan anggota himpunan semesta dan X bukan anggota himpunan A nah sekarang coba perhatikan contoh himpunan S memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 sedangkan himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3 tentukan apakah Apakah nilai dari a komplement? Nah, tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Nah, kemudian tentukan a komplement. Tadi sudah kita pahami bahwa a komplement adalah semua himpunan semesta, tetapi yang bukan anggota a. Berarti selain 1, 2, 3, selain 1, 2, 3 berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Selanjutnya ke nomor empat, yaitu selisih antara dua himpunan A dan B dinotasikan dengan A kurang B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota A yang bukan anggota B. Dinyatakan dengan A kurang B sama dengan memiliki anggota X, di mana X merupakan himpunan A dan X bukan anggota himpunan B. Atau bisa juga dinyatakan dengan A irisan B komplement gitu ya Contoh, himpunan A memiliki anggota A, B, C, D, E Sedangkan himpunan B memiliki anggota D, E, F, G, H, I Tentukan A kurang B Nah, untuk alternatif penyelesaiannya Pahami terlebih dahulu apa yang diketahui Kemudian tuliskan juga apa yang ditanya selanjutnya Uh, kalian perlu paham definisi dari selisih atau difference. Nah, A kurang B berarti semua himpunan A tetapi yang gak ada di B gitu. Di sini kan DE itu ada di himpunan B, berarti DE ini gak ikut. Berarti A kurang B sama dengan ABC aja. Nah, kalau kita lihat di... Dalam kurvanya ini, DE itu kan termasuk dari himpunan B, sehingga A kurangi B adalah ABC, gitu ya. Selanjutnya, menggambar diagram Venn. Nah, himpunan dapat dinyatakan dalam bentuk gambar yang dikenal dengan diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn pada tahun 1834 hingga 1923. Nah, langkah untuk menggambar diagram Venn yang pertama. Himpunan semesta digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas persegi panjang. Maksudnya seperti ini. Kemudian setiap himpunan yang dibicarakan selain himpunan kosong ditunjukkan oleh kurva tertutup. Nah, contohnya himpunan A diberi kurva berbentuk lingkaran dan himpunan B. Kemudian setiap anggota ditunjukkan dengan noktah atau titik. Contohnya himpunan A memiliki anggota A, B, C, D, E. Nah, ditunjukkan dengan di depannya diberi noktah atau titik. Selanjutnya. Bila anggota suatu himpunan banyak sekali, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Nah, kita lanjut ke contoh soal dan pembahasan. Himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4. Himpunan B memiliki anggota 2, 4, 6, 8. Dan himpunan C memiliki anggota 3, 4, 5, dan 7. Tentukan... A, irisan B, kemudian A, irisan C, B, irisan C, A, irisan B, kemudian nanti irisan C, A, irisan dalam kurung B, irisan C. Nah, kerjakan terlebih dahulu yang dalam kurung ya untuk D dan E. Kita mulai dari yang A, A, irisan B, perhatikan pada himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4 kemudian himpunan B memiliki anggota 2, 4, 6, 8 nah di antara himpunan A dan B apakah ada angka yang sama atau anggota yang sama ada ya yaitu 2 dan 4 sehingga 2 dan 4 merupakan irisan dari A dan B kemudian A irisan C nah perhatikan himpunan A dan himpunan C apakah kedua himpunan tersebut terdapat anggota yang sama kita perhatikan di sini ada tiga kemudian di himpunan C juga ada tiga Sehingga A iris C adalah 3 dan 4 gitu ya. Kita tuliskan dengan kurung kurawal. nah Selanjutnya B beririsan dengan C. Pada himpunan B dan C, apakah terdapat anggota yang sama? Yaitu 4 ya. 4 terdapat di anggota himpunan B dan juga terdapat di anggota himpunan C. Sehingga kita tuliskan seperti ini. Kemudian, A irisan B. Nah, kerjakan dulu dalam kurung. A irisan B diketahui adalah 2,4. Beririsan dengan C C itu memiliki anggota 3, 4, 5, 7. Nah, perhatikan apakah terdapat anggota yang sama antara uh, kedua ini yaitu 4 ya sehingga 2,4 beririsan dengan 3, 4, 5, 7, hasilnya adalah 4. Kemudian yang E A, A beririsan dengan B beririsan C Tentukan terlebih dahulu B iris C yaitu 4 Sekarang kalian perhatikan Himpunan A itu memiliki anggota 1, 2, 3, 4 Nah disini ada yang sama Yaitu angka 4 Sehingga diperoleh Irisannya adalah 4 Nah, demikian cara penyelesaian untuk contoh soal dan pembahasan yang pertama. Sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal pembahasan yang kedua, yaitu tentang uh, gabungan. Diketahui himpunan A memiliki anggota 2, 3, 5, dan himpunan B memiliki anggota 1, 3, 5, 7. Kemudian himpunan C memiliki anggota 7, 9. Tentukan A gabungan B. Nah, berarti tinggal kita gabungkan antara himpunan A dan himpunan B. Kemudian penulisannya kita urutkan dari yang paling kecil. Berarti dari satu, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7. Selanjutnya, B gabungan C. Perhatikan pada himpunan B dan C. Nah, di sini tinggal kita gabungkan kemudian diurutkan dari angka yang paling kecil. Jadi diperoleh satu, kemudian 3, 5, 7 dan 9. Nah, selanjutnya A gabung B gabung C Berarti dari ketiga himpunan ini tinggal kita gabung Apabila ada angka yang sama Kita tulis satu kali saja Kita mulai dari bilangan yang paling kecil Yaitu 1 Kemudian 2 Kemudian 3 Kemudian 5 Kemudian 7 Kemudian 9 Begitu ya cara penyelesaiannya. Sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal dan pembahasan yang ketiga. Nah diketahui himpunan S merupakan bilangan cacah yang kurang dari 10. Dan himpunan A memiliki anggota X di mana. Jadi garis tegak lurus ini bacanya di mana. Di mana X lebih dari 1 dan X kurang dari sama dengan 6. X bilangan genap. Nah kemudian B. Memiliki anggota X di mana X kurang dari sama dengan 4 X anggota himpunan bilangan asli Tentukan A irisan B komplement Kemudian A gabungan B komplement Nah untuk alternatif penyelesaiannya Tuliskan terlebih dahulu himpunan semesta Himpunan semesta adalah bilangan cacah yang kurang dari 10 Diketahui bilangan cacah yang kurang dari 10 Sehingga kita tuliskan uh, dimulai dari 1 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9. Kemudian himpunan A adalah uh, lebih dari satu dan kurang dari sama dengan 6. Kemudian bilangan genap. Bilangan genap itu bilangan yang habis dibagi dua sehingga diperoleh himpunan A adalah 2, 4 dan 6. Kemudian di himpunan B memiliki anggota x di mana x kurang dari sama dengan x dan Kemudian di himpunan B Memiliki anggota X di mana X kurang dari sama dengan 4 dan X anggota himpunan bilangan asli. Nah, kita dapat tuliskan B memiliki anggota 1, 2, 3, dan 4. Sehingga A irisan B sama dengan, perhatikan uh, A irisan B, apakah terdapat angka yang sama? Yaitu angka 2 dan juga angka 4 gitu ya. Sehingga A irisan B sama dengan 2 dan 4, kemudian A gabungan B berarti tinggal kita gabung dari kedua himpunan ini, diperoleh 1, 2, 3, 4, dan 6, nah, kalau kita sudah memperoleh A irisan B dan A gabungan B, kita gunakan untuk menyelesaikan uh, pertanyaan yang A A irisan B komplement berarti yang ada di himpunan S tetapi bukan dua dan empat gitu ya berarti dua dan 4 nanti nggak ikut Oke kita mulai tuliskan 1 kemudian tiga kemudian 5 kemudian 6 kemudian 7 kemudian 8 dan 9 selanjutnya A gabungan B komplemen Berarti di himpunan S tetapi yang bukan A gabungan B ini. Berarti selain 1, 2, 3, 4, 6. Selain 1, 2, 3, 4, 6. Berarti A gabungan B komplement adalah 5, 7, 8, 9. Nah, gitu ya cara menentukan dari uh, komplement. Selanjutnya ke contoh soal dan pembahasan yang keempat, diketahui himpunan A itu memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan B memiliki anggota 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan C memiliki anggota 1, 3, 5, 7, 9, tentukan. A kurangi B berarti diperoleh di himpunan A tetapi yang bukan anggota himpunan B, berarti 4 dan 5 nanti tidak termasuk ya, sehingga diperoleh A kurang B adalah 1, 2, 3. Selanjutnya B kurangi C. Nah, anggota himpunan B tetapi yang tidak termasuk anggota himpunan C. Berarti 5 tidak termasuk karena di sini ada uh, anggota himpunan C angka 5, kemudian 7 juga tidak termasuk. ya Dan 9. 579 tidak termasuk sehingga b kurangi c adalah 468. Nah selanjutnya a kurang b dikurangi b kurang c. Kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu sehingga diperoleh a kurangi b adalah 1, 2, 3. Dikurangi b, kurang c, 4, 6, 8, sehingga diperoleh a kurang b adalah himpunan kosong, gitu ya. Selanjutnya ke contoh soal dan pembahasan yang kelima. Lukislah diagram Venn dari himpunan berikut, yaitu himpunan S memiliki anggota X, di mana X kurang dari 10 dan X bilangan asli. Kita tentukan dulu, himpunan S itu anggotanya apa aja Bilangan asli berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian, P memiliki anggota 1, 4, 9, dan Q memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk menggambarkan diagram Venn, pertama kita buat dulu persegi panjang, kemudian kita buat huruf S di pojok kiri atas gitu ya setelah itu kita lihat antara P dan K apakah ada yang saling beririsan diketahui di himpunan P ada empat dan di himpunan Q juga ada 4. Di himpunan P ada satu dan himpunan Q juga ada satu. Sehingga nanti irisan antara P dan Q adalah 1 dan 4. Kemudian dalam menuliskan anggotanya menggunakan noktah yaitu titik. Irisannya adalah 1 dan 4. Nah, jangan lupa untuk memberi nama anggota menggunakan huruf kapital. Jangan lupa untuk memberi nama himpunan dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian, di himpunan P memiliki anggota sembilan. Satu 14 nya sudah di sini, berarti tinggal kita tambahkan sembilan. 9. Selanjutnya, himpunan Q memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5. 1, 4-nya sudah di sini, berarti tinggal kita tambahkan 2, kemudian 3, dan 5. itu ya. Sekarang kita cek, cek ulang. Apakah ada anggota pada himpunan S yang belum kita tulis? 1, 2, 3, 4. 5. Berarti di sini 6 kemudian 7 kemudian 8 dan 10 Nah, demikian cara menggambarkan diagram Venn. Demikian dapat kita pelajari pada hari ini. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!